Halo teman-teman, balik lagi sama Bang Toy di sini. Bang Toy akan mewarnain mainan ekskavator teman-teman. Jadi keren sekali ya di sini. Ini piloknya teman-teman. Di sini Bang Toy akan mewarnain ekskavator ya teman-teman. Kira-kira berwarna apa ya teman-teman? Ini adalah piloknya teman-teman. Bang Toy akan mengoreng berwarna kuning. Teman-teman, widih, kira-kira keren gak ya? Teman-teman, yuk kita tonton terus videonya yang di skip ya. Pertama-tama, kita kocokan dulu, teman-teman, supaya keluarnya enak. Yuk, kita cat terlebih dahulu, teman-teman. supaya tampak keren teman-teman yang awalnya berwarna orange bantoy ganti berwarna kuning teman-teman jadi -teman. kita putar dulu teman-teman supaya merata di catnya. Wow sudah hampir selesai teman-teman tinggal depannya saja teman-teman yang -teman. belum di chat teman-teman hey, supaya lebih detail dan supaya lebih keren ide Jadi... Diambil selesai, teman-teman. Teman-teman bisa kayak gini dilakukan di rumah, ya. Teman-teman, ya, sekarang ada permainan teman-teman yang warnanya sudah luntur, bisa dicat kembali supaya lebih keren dan tampak baru. Teman-teman, di ini udah selesai, teman-teman. Selanjutnya kita tunggu sampai kering ya teman-teman Ini tampaknya teman-teman Di youtube semua teman-teman Berwarna kuning Nah ini teman-teman Hasilnya sudah selesai Ini sudah kering teman-teman cetnya Ini tampak lebih keren ya teman-teman nya lebih cerah jadi berwarna kuning teman-teman jadi ini sudah kering teman-teman teman-teman bisa mencatatkan di rumah ya teman-teman tapi jangan sendiri teman-teman entah itu sama Bapak sama saudara bisa teman-teman keren kan teman-teman jadi berwarna kuning teman-teman Oke, teman-teman. Terima kasih ya, sekian dari Bang Toy Dadah.